Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syam Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan badak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah request daripada teman-teman sekalian di Instagram, guys, yaitu Aksia elektrik pertama, cas 4 jam boleh pergi 220 km. So ini kayaknya produk dari Malaysia ya teman-teman sekalian. Jadi, di sini dari channel Hasbullah Syarah. Ya, jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya Abang Hasbullah ini. Karena dulu pernah saya juga react videonya beliau dan Masya Allah yang antusias daripada teman-teman sekalian sangat-sangat bagus sekali. Dan jom kita tengok videonya. Let's go! Apa kabar semua? Jadi, hari ini kita berada di Lita like. Sepang. Saya rasa anda mesti akan excited untuk video kali ini. Okay. Jom kita tengok. Baik, jadi dalam video ini kita nak review satu kereta yang nampak macam biasa. Tapi, dia bukan kereta biasa. Dan kereta Aa. tu adalah... Tada! Aa. Asia Electric yang pertama di Malaysia. Kereta ni memang wow. tak nampak beza apa-apa dengan Asia yang biasa. Tapi, sebenarnya dia adalah kereta yang dah diconvert. Daripada kereta enjin biasa kepada kereta elektrik dan syarikat yang wow. convert kereta ni nama dia EV Innovation. Jadi kita EV. patut berterima kasihlah kepada company EV Innovation ni kerana bagi peluang untuk kita review kereta yang pelik macam ni. Kalau sebelum ni orang okay. komplain kereta elektrik ni mahal lah, susah nak beli, susah nak jaga. Jadi company EV Innovation ni dia orang pun buat macam conversion kit untuk convert kereta Aziah daripada Aziah biasa kepada Aziah elektrik. Sekejap lagi kita akan tengok komponen-komponen yang orang dah tukar daripada enjin kepada kereta elektrik ni. Apa komponen yang diperlukan dan kita okay. juga akan test drive kereta ni dekat Lita Sepang. Kalau anda ingat, dulu Aha. ada satu berita mengatakan yang Malaysia keluarkan kereta elektrik sendiri iaitu dinamakan Aha. sebagai MyCar. MyCar ah, ini kena diambil kena daripada Honda Jazz dan tujuan dia just nak convert Nak tengok Boleh ke tidak Kita nak buat kereta elektrik ni Dan inilah company yang sama EV Innovation Yang buat Azia ni pula Cuma MyCar tu okay. Sebuah kereta prototype lah Nak bangunkan kereta elektrik Daripada kosong ni Bukannya senang tapi kereta Asia ni lebih praktikal sebab kereta dah ada Kita cuma convert daripada engine kepada ah, elektrik Jadi disebabkan okay. TV Innovation ni Dia berjaya convert daripada kereta biasa kepada kereta elektrik Korang rasa patut tak kita cadangkan pada company ni Sebab company ni company Malaysia tau Orang Malaysia yang buat Jadi wow. patut tak kita cadangkan kepada company ni Supaya dia buat juga conversion untuk kereta-kereta lain ah. Mungkin kereta Satria ke Kereta Wira ke atau model-model Pro 2 yang lain. So, kalau anda rasa ya. patut, komen dekat bawah. Ok, jadi jom saya ceritakan dekat anda lebih detail lagi pasal Azzia Electric ni. Ok, jadi kita nak tengok apa sebenarnya di bawah oh. hood kereta Azzia yang dah dikonvert ni. ni. Kalau... Kejap guys, saya baru tahu kalau mesinnya seperti ini ya. Ternyata kalau ke elektrik ya. Okay. Dah perasan? Ha, dah tak ada lagi Engin ICE tu Semua dah diganti dengan Komponen-komponen electrical Untuk sustain bateri Alright. yang ada Dalam kereta ni Jadi saya akan tunjuk dekat anda Satu persatu Apa komponen yang diperlukan Yang first sekali Kita tengok dekat sini Ada maintenance switch Ataupun kill switch Aha. Kemudian dekat sini ada relay Dekat sini dipanggil okay. voltage controller Jadi bateri ah. untuk kereta ni boleh buat kerja daripada bateri yang 12 volt Dengan bateri untuk power motor dekat tayar Nanti okay. kita tengok motor tu Haa korang mesti perasan ni apa dia Inilah dia electric aircon compressor Sebab oh, Azia ni dia guna back drive Jadi juga, yeah. takkanlah kita nak bawa kereta tak ada aircon So betul, digantikan betul. dengan electric aircon compressor Dan ini adalah wow. controller untuk compressor ni Dan satu lagi dalam kotak ni okay, Ini sebenarnya komponen paling penting kalau anda guna bateri Iaitu battery management system Baik, jadi kalau anda perasan Masih banyak lagi ruang kosong ni Betul, kan? betul Sebenarnya engine kita dan sistem auxiliary tu memang makan space yang sangat banyak Bila tukar dengan bateri Jadi kosong gila bahagian depan ni Bateri pula dia ada di bahagian bawah penutup tu Kapasiti bateri pula oh. adalah sebanyak 23kWh Nanti kita akan buat calculation sikit Berapa lama nak kena charge Dan berapa dia punya range dia Ok jom kita tengok dekat dalam pula Azia ni Ada apa-apa kena ubah tak dekat bahagian dalam okay. ok let's go Baik so kalau anda perasan Sekali tengok, ada apa-apa yang berbeza tak? Tengok kursi belakang Okay, okay. Macam tak ada apa-apa yang berbeza kan? Kecuali, anda tengok dekat sini Haa, inilah kontrol ini okay. ha, Nampak berkelip-kelip dalam video Sebenarnya dia tak berkelip pun Dan ini akan menunjukkan berapa banyak power yang digunakan oleh kereta ni Dan dekat sini kita ada fire extinguisher Yalah, kereta testing ni Jangan buat main-main Haa kalau ada apa-apa okay, hal senang Okay betul, betul, betul Ada betul. dekat sini Dekat sini juga ada satu benda yang special Iaitu panel ni untuk kita tengok Macam diagnostik kita punya kereta okay. Tapi kejap lagi kita akan tengok benda ni Masa kita test drive Baik sekarang kita ah, tengok betul, macam betul. mana kita nak cas kereta ni Wow Okey, kalau kereta biasa nice. Kita akan guna fuel cap ni kan untuk Isi minyak Betul. Ha, Bila nak pergi dekat sisi minyak kan Kita pun buka lah fuel cap ni Buka-buka tengok-tengok Tak ada lubang ah, pun untuk isi minyak Tapi lah. untuk charge. Dan ini dipanggil sebagai charger type 2 And Charger ah, type 2 okay. ni compatible lah dengan charger-charger yang ada dekat jalan-jalan dekat Malaysia ni Jadi apa okay. kita buat adalah kita charge dekat sini Dan power daripada charger tu akan pergi ke on-board charger On-board charger diorang letak dekat mana Jom kita tengok Okay jadi kita buka bonnet ni Ah, oh. Dan ini ada sikit equipment untuk charge. On-board charger ada dekat bawah ni Ah, okay. Okay. dekat bawah ni kalau tak kita akan letak tyre spare tapi dekat sini ada on-board charger dan okay. on-board charger ni dia boleh cas energi yang sampai dekat on-board charger tu adalah sebanyak 6 kilowatt dan bateri pula boleh simpan energi sebanyak 23 kilowatt hour jadi cuba teka berapa jam nak kena cas dari kosong sampai penuh Oke. Okay. Oke, okay, siapa yang teka lebih kurang 4 jam? Anda memang betul lah. Memang 4 jam diperlukan untuk cas daripada kosong sampai penuh. Dan kejar guys. Umpamanya aku mikir ya, istilahnya kalau kita pakai yang elektrik kayak gini gitu kan. Terus tiba-tiba habis tengah jalan gitu kan. Kan ribet juga ya kalau mau istilahnya mau ngisi gitu kan. Terus cari, misalnya charger terdekat, atau istilahnya langsung ke charger rumahan seperti itu, saya kurang kurang paham juga sih, gitu kan, dengan mobil-mobil ataupun kereta-kereta elektrik ini. Di sini banyak sekali istilahnya pameran-pameran daripada brand-brand ternama juga, itu banyak yang mengenalkan istilahnya mobil ataupun kereta yang elektrik gitu, guys, dan sudah banyak direview oleh youtuber-youtuber YouTuber di Indonesia juga ya, kan, tapi. Yang saya masih timbul tanda tanya ketika kita pergi jauh Apa mungkin hanya sedekat-dekat aja gitu Enggak jauh banget gitu kan Kayak kita mau ke Surabaya ataupun Jakarta Itu kan memerlukan waktu yang lama dan juga istilahnya KWH-nya juga banyak gitu guys jadi, kalau sekali ngisi, nunggu 4 jam gitu kan, lama banget. Ya kan? Bila kita dah cari selama 4 jam ni, berapa jauh kereta ni boleh pergi? Okey, mengikut syarikat ni, kalau kita bawa macam biasa lah. Janganlah bawa macam orang gila kan. Dia punya ah, okay. range dalam 220km. Kalau okay. nak pergi kerja, katakan tempat kerja 20km. Balik rumah 20km. Dalam seminggu tu, boleh guna kereta ni tanpa perlu cari balik. So, sangat baguslah oh, untuk okay. kegunaan betul, bandar. Okey. Jadi kalau untuk perkotaan gitu guys Istilahnya kayak kita cuma ke tempat kerja gitu kan Nah itu okey lah ha, Untuk menghemat ya teman-teman Sekarang saya tunjukkan dekat anda Dekat mana dia punya motor dia Masih korang tak percaya punya Sebenarnya tayar ni dekat dalam dia Ada motor elektrik Oh Kalau tak dekat sini Anda akan nampak disc brake ataupun drum brake Tapi digantikan dengan motor elektrik oh, okay. Dan untuk kereta Azia ni power dia adalah 12 kW untuk satu motor. Dan of course kereta ni ada dua tayar belakang. Jadi adalah 12 kW satu lagi. Jadi total 24 kW. Acceleration pula dia orang dah cuba dan kereta ni boleh pergi dalam 11 saat daripada kosong ke 100 km sejam okay. Kereta Aria korang boleh potong tak kereta ni rasa-rasanya Baik jadi kereta kita dah hidupkan Dan sekarang nak tengok display yang pelik ni dekat tengah-tengah ni okay. uh, Display ni sebenarnya EV Innovation yang bangunkan sendiri uh, Jadi belum boleh oh. beli lagi lah display macam ni okay, Dan dekat sini kalau anda perasan ada RPM. RPM Dan kemudian ada RPM untuk motor yang kedua Okay. Dan dekat sini adalah kilometer per hour speed kita lah right. Dan satu lagi Yang menariknya adalah dekat sini Okay anda tengok Dekat oh. sini kan ada temperature Atas dan bawah okay. Atas adalah untuk motor sebelah kiri Dan bawah adalah untuk motor sebelah kanan ha. Jadi sentiasa di temperature ni Keren guys ha, Kemudian sleep. dekat sini adalah dia punya arus dan kemudian ada Voltage nampak Voltage banyak okay. lagi tuh jadi kita oh. selamat tadi. oke okay? oke okay. oke okay, okay, okay. berarti sama halnya kayak kita istilahnya di manual ya kan istilahnya kereta-kereta yang pakai bensin gitu guys ya kan nah disitu kan ada kayak ukuran minyaknya nah di sini juga ada jadi kita tuh udah ancang-ancang seperti itu Oh ini tinggal 20 voltasenya gitu kan listriknya tinggal 20 nih guys ya kan atau Ya enggak ngerti juga sih guys Dan ya. last kali adalah Power consumption Yang menariknya dekat ah. power consumption Kilowatt hour ni adalah Di sebelah kiri Guna power yang lebih sikit Daripada sebelah kanan Setakat oh. ni Ok jadi Benda-benda teknikal macam ni Yang nak kena manage betul-betul lah Dan dia memerlukan software Ataupun koda yang bijak sana Untuk bangunkan teknologi yang macam ni Dan dekat betul. bawah ni pula Ada TPS Sekejap lagi masa drive nanti ada, Akan nampak Nombor-nombor ni berubah Okey, jom kita test drive Baik, okay, jadi okay. untuk drive ni Kalau korang perasan ah, Sekarang kita ada ba <laughs> Baru tahu saya kira pakai gigi juga Enggak ternyata Cuma pakai tombol doa Kita ada tombol yang Putar -putar. macam ni Ada reverse Neutral Dengan drive ah, Dia dah tak ada lagi dah Yang twill macam tu So, kita nak drive ke depan So, kita pergi dekat drive lah Alright And breakdown. Okey, sekarang anda boleh tengok dekat display ni apa yang berubah bila saya start drive. Okey. Oh. Okey, perasan tak? Kita TPS. punya motor temperature naik sikit. Okey, kemudian dia punya TPS tu Throttle Position Sensor. Okey, kemudian kita akan tengok Motor RPM pun naik okay. Kalau anda perasan Ada perbezaan tu Antara motor kiri dengan motor kanan Dia punya RPM Aha. dia ha, Speed pun kita bawa Slow-slow lagi lah eh, Dekat okay. luar litar sepang ni Sementara menunggu masa Untuk dibagi kebenaran Untuk masuk ke dalam litar Baik kita jumpa Dekat okay. dalam litar pulak jadi kalau nak charge macam ni juga guys. Ha nah, dekat sini. oke. Okay. And then masuk dekat sini. Nah, dia bukan masuk minyak dekat sini. Masuk dalam. Oke. Okay. Semua orang pelik. Kenapa ada Azia dekat sini? Yang orang tak tahu Azia kita special kan? Wow. ke dalam pada saja. Wah, oh, ini pameran ini guys, mobil-mobil mewah gitu kan. Oke, okay, guys, kita dah ready nak gerak. Oke, okay. eh, bentar, guys. Berarti di sini, kalau kita mau masuk gitu kan, untuk melihat-lihat lapangan-lapangan untuk balap ini ya, sepang ini ya, guys. Ya, berarti boleh gitu kan? Gak ngerti juga aku. Oke, okay. kayaknya bisa untuk keliling-keliling juga ya, melihat-lihat di sana ya. bunyinya okay. guys. Okey, boleh rasa acceleration. Acceleration Aziah. Ini kalau dekat traffic light ni guys. Accelerate macam ni, terkejut semua orang saya rasa. Ha. Ah. Tu kenapa kenapa bagasinya dibuka ya depan tu? Okey. Mantap guys bawaannya guys kita bisa lihat juga dari ini ya. Dari video ini kalau pembawaannya enak juga. Oke. Okay. Oke, okay, lalu dekat sini turn 3. Sorry, turn 4. Ni teringat dulu Mak Weber gaduh dengan battle, kan? Kat sini ah. Wes lah boleh test drive ke sini ya. Wow Mantap okay. ok Jadi kalau kita tengok sikit Temperature ok lah Oh temperature, okay, temperature dah motor, 39 Bawah 40 darjah tak ada masalah oh, Ok Berarti ada maksimalnya juga ya Temperature itu? Kalau sampai okay, 50 puluh, eh, kan? mestilah kita bawanya gila itu ya. Oke, okay. mantap ya. Keren ini hanya untuk uh, kereta atau Memang motor juga steady, boleh guys. ya. Gak pun ada, sebab tak ada bunyi. Oh, betul lah. Macam senyap, Jo. Saya tengok, oke, final ten, oke, okay. keren sih, keren banget, masih bagus ya. Keren ini apa namanya, guys? Sudah lama kan gak kepake gitu, tapi masih lama manajemen untuk perawatannya, mungkin. Untuk lapangannya ini Okey. Oke, okay, jadi kita dah hampir Nak masuk pit balik So far tiga lap okay. sebelum ni memang okey. Azia hmm. maknanya Tak ada kata perbezaan Dari segi handling tu okay. Dengan Azia yang pakai enjin Ada orang kata Kalau pakai bateri ni, bateri ni berat lah Kereta jadi lemau lah Tapi sebenarnya tak Sebab Enjin tu bukan ringan sebenarnya Bila kita keluarkan ganti ah. dengan bateri Dan bateri pun berpada-pada lah Kita pun tak adalah letak bateri yang uh, okay. Tinggi sangat Kapasiti dia Kalau tak nanti akan ganggu pula Balance kereta ni Betul. Sedang elok untuk masuk dalam kompartmen engine Azia ni Dan perbezaan yang paling besar sekali adalah Dari segi acceleration Acceleration ni anda pun tahulah Kalau bateri torque tu memang available daripada ha. 0 RPM sampai ke whatever RPM. Tapi okay. untuk engine biasa dia ada RPM tertentu je dia punya ha. maximum torque tu. Jadi selagi tak sampai RPM tu tak dapat rasa acceleration yang sedap tu. Ha, jadi acceleration memang sedap lah kereta elektrik ni mantap So anda rasa macam mana, oh, nak pakai lah, guys. tak kalau Bemandang EV Innovation hati. ni, katakanlah satu hari dia jual kit ni kepada anda. Nak buat tak conversion kepada kereta elektrik? Apa kerisauan-kerisauan anda lagi pasal kereta elektrik ni? Okey, okay. jadi kita dah selesai tengok kereta Asia elektrik yang pertama di Malaysia ni oleh EV Innovation. Kita wow. dah test drive dan kita dah tengok apa komponen-komponen yang orang guna untuk okay. buat kereta elektrik ni. Jadi yang bestnya company ini adalah company Malaysia sendiri Jadi sebenarnya memang kita ada kepakaran non, untuk convert kereta biasa kepada kereta elektrik Dan oh. of course lah cabarannya masih panjang Macam mana nak scale dia Macam mana pula dari segi maintenance Dan persoalan-persoalan tu kena selesaikan satu persatu. Dan benda ni dia akan melibatkan banyak pihak tak kira daripada private sector daripada kita sendiri sebagai buyer kita nak beli ya. ke tidak daripada government, apa insentif yang diorang akan bagi dan banyak lagi pihak mungkin dari universiti dari segi penyelidikan jadi benda ni bila bergabung semua barulah boleh menjadi inisiatif hmm. electric vehicle di Malaysia jadi saya harap anda betul-betul enjoy video kali ni dan saya pun enjoy juga buat video kali ni wow. dan terima kasih sekali lagi kepada okay. EV Innovation yang menjemput EV, untuk ya. review Kereta elektrik vehicle mereka. Dan ini mungkin satu video yang special untuk anda juga. Sebab pendengar Hasbullah lah yang pertama sekali dapat dengar pasal benda ni. Orang lain tak tahu lagi tau pasal kereta Azia Electric ni. Jadi okay. terima kasih atas sokongan anda. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi ya. Axia Electric pertama. Buatan daripada orang-orang Malaysia. syarikat-syarikat di Malaysia guys. Wow. Ternyata enak banget kalau kita lihat daripada segi videonya itu dan bunyi daripada istilahnya di dalam kereta itu emang sunyi guys senyap macam tuh guys. Wow, saya belum nyoba lagi istilahnya kereta elektrik ini belum belum belum pernah coba. Tapi kalau untuk pameran-pameran saya tengok, saya istilahnya amati, macam tu guys, macam seronok lah. Kalau untuk harian macam tu, untuk istilahnya pusing-pusing dekat bandar, macam tu lah. Kalau keluar kota ataupun lintas negeri mungkin agak terfikirkan macam tu, macam mana nak recharge macam tu dan lain sebagainya. Tapi saya kira ke depan pasti akan semakin baik lagi karena istilahnya sekarang kan lagi apa namanya ya proses untuk pembenaran, pembenaran pr PR-nya di mana Seperti itu, tapi kalau brand-brand besar Indonesia itu itu sudah diluncurkan dan sudah banyak juga yang pakai. Seperti itu, guys. Oke, terima kasih sudah tengok video ini. Semoga lancar jaya buat kita semua, ya. Istilahnya, otomotif yang ada di Indonesia maupun Malaysia, negara-negara lain, Brunei, Singapura, Thailand, semuanya lah. Ya Kita doakan supaya lebih maju lagi Lebih berkembang lagi Sehingga teknologi kedepannya Bisa seperti halnya di film-film itu guys Ada mobil terbang juga gitu kan <laughs> Oke okay, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemiru Udu Diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh